kami dari kelompok pembiasan kami di video ini akan menyampaikan tentang pembiasan cahaya dan pem yang kedua pembiasan karena kerapatan saya sendiri Jorgi, sebagai kameramen di sini saya Alvin Kamal Bustaba sebagai aktor Alvin saya Muhammad Syukriyawan sebagai aktor saya Fatih Roma sebagai aktor Fatih saya Muhammad Syah sebagai aktor dan editor Selamat malam yang Pesta, Tuh. Ini film? Film apa? tidak Film apa Oh, film Rana? Covernya ini gini. Tulis hari ini jelas hari ini Masih. Apa lagi film ini? Oh iya, aku Rana, saya. Ya, saya beli nukuh deh. Gakal lagi nukuh toh, Coba langsung nonton. Ya, sama apa. Jom kan dari kocornya. Ya, pilih, pilih. Harus lagi? Film. Tunggu lah kan Oh, apa Tawacah, Ape, leo, Pelangi apa? Pelangi Apa Kita pelangi, kita Apa Apa Apa Apa pembiasan? Tapi biasan warna putih sih pengasihan kerapatan putih ya Dibu -tab. Dibu -tab. Dibu -tab. Dibu -tab. yo isu, pak yo oh, pati, pati oh. Si, dafür, <hati> Rakak terseret, rakak ini banyak Dulu Ini mana sih Ya, ya? iyalah, iyalah tapi rapat Tapi rapatnya apa Goro-goro cilik ya? Itu anus yang gede ya? tempat ya Oh, ya mau ya? bola besar video oh iya ya terus terus sang artiku ya sang artiku ,mm yang itu biasa or... <rob> or... <milkshake> <manyi sunau> <A |pt|> ah. oh ngerti aku aku biasa lah makanya ngerti, biasa nih pembiasan, mungkin bisa kapok loh, gede gede ya, oh, oh. <manyi> alah kain pate noh. ini profesor, profesor, teh teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, ini loh Karena karena dia sekarang, Nah, ikan, ikan. Tuh, gede bengkok Bengkok-bengkok sama bengkok Tapi, apa, sih? Tapi, kira, -kira bengkok patah ngeluh. Nah, patah-patah oh, ah, patah nah, nah. Ini kebiasaan, tapi jernyanya Jernyanya kebiasaan, dasarnya opor, dasarnya ini kan kerapatan zat, zat loboh udara, mm -hmm. taruh kerapatan zatnya kan gitu. Tadi mm -hmm. nih, nempas nih, bahan permukaan kan pada taruh batasan yang lu. Oh. alam dunia, alami menungso, alami iblis. Iblis bang, Nabi, batasan ini, penulis lagi, koro gara oh no, batasan kui. mula, iki kok isut jadi bengkong masa bingkong, ya jejak nih, oh goro-goro, -goro batasan, bi mau beda kerapatan ini tadi bengkong walah, oh, lang, oh ya, ya, ya, ya, ya, ya. yang kan kan aku Sanae mau bawa dong biasa, nee guru. Nek nah, gue pembiasan warna putih, kaya yuk prisma dulu dulu. Warna kayak prisma, Wah, kayak prisma total warna, nah sih. Oh ya? pertama, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Betulnya sih, di ini, kalo kalo di biasa, kayak gak nggak suatu zat. Hmm. Betul, oh, oppo sengiso, klik cengasi tembus. tembus ya. Nah, ini di biasa, kayak warna kayak warna putih. Hmm. Jadi, warna warna yang ini, yang Sabun ah apa ya oh, vai, sabun, pelangi eh, terus nah. aku rakyat itu terus sabun untuk Evi lho. Oh, kemarin oh, nah, itu okay. nah, kayak saya Matahari oh yo yo yo di sorot iya. center, sorot oh, center betul nih yo lah